Tidak terasa, sudah 9 bulan menjadi guru di sektor kampet Kalimantan Barat. Perkenalkan, namaku Theoria Lamrose brubarus Aku berasal dari Pulau Sumatera, tepatnya di Kota Medan. Keterpanggilan mengabdikan diri menjadi guru pedalaman membawa aku mengenal anak-anak suku Dayak Banyadu di Kecamatan Banyu Kehulu. Waktu yang terus berjalan, aku mulai mengerti sedikit bahasa daya. Awal yang sangat sulit untuk menjangkau anak-anak yang tidak mau les karena malu dengan guru baru tidak membuatku diam. Aku mulai mengatur waktu mengajar agar bisa berkunjung dan mengajar les di Baban. Jarak dan rasa takut saat menuju desa Baban tidak membuatku ragu untuk datang. Sekarang aku merasakan mereka begitu mengasihiku meski terkadang kedekatan kami membuat mereka jadi kurang sopan dan tidak menghargai guru Namun secara perlahan semua bisa dibicarakan dengan baik dan mereka mulai mengerti Orang tua yang sibuk ke ladang membuat mereka kekurangan rasa kasih sayang Belum lagi mereka harus menjaga adik mereka dan terkadang mereka harus mencari sayur ke hutan untuk dimasak saat orang tua mereka pulang Aku begitu terbeban dengan anak-anak yang tidak ingin les, dan sangat malas belajar. Kelas 4 dan 5, SD masih ada yang tidak bisa membaca dan berhitung. Saat pertama melihat mereka, aku membuat target. Anak-anak yang tidak tahu baca, bahkan yang belum tahu mengenal huruf dan berhitung harus mampu. Sebagai guru, aku hanya bisa berusaha, karena terkadang mereka malas untuk les. Untuk mengatasi itu, menjadi guru yang menunggu anak-anak datang untuk belajar tidak ada gunanya saat mereka tidak mengerti pentingnya pendidikan Oleh karena itu, gurulah yang harus menjangkau anak-anak untuk belajar Bukan hanya murid yang mendapatkan ilmu dari sang guru, namun terkadang saat bersama mereka, aku juga belajar banyak tentang arti bersyukur bersama mereka